dan susah eh, Apa artinya tuh? ini hey, lagi. Sudah tiga dan satu. Sudah pujang. Hah? Benar sekala. jadi hari jadi kan? Hari. <refrigerant> Nah, terlapas deh mau begini? Tahu? nomor satu Apa nih kontrakter nah, ya, Berapa? Eh, kalah! Ya, ya! Ya, ya! Hehehe! Hehehe! Kecilnya mentalnya Ini dia! Oke ya! Eh, kasih lepas energinya lagi Anita! Mat, ini gimana? Masih lepas lagi, Mak! Anita, mas, parek! Perkamel! Ini parit! Papa akan surahkan company papa. Kan? Teh. Hey. Sudah lah dia ini. Bau Ba. Yu yu ba. Sekali malam pap pap lesus pap pap. Jangan ke oh. bawah. Pap lesus-sus ping. Rumput lompat dah. Nah, tuh sana. Sana si grill di atas pun didaki panjatnya di grillan sampai yang teratas grill di empat panjat sampai yang teratas ke <tuk> <tuk> <tuk> kenapa Apa aku rasa pelik airnya nih happy oh, birthday di... aku ingat airnya tuh tidak enggak dah sama ada tuh happy <tuk> birthday happy <tuk> <tuk> birthday, oh, ayo, birthday. <tuk> Jemkaima, Airma, apa? Tapi tak <laughs> you. Nah, jumpa. Nah, Encik Parit sedang calling. Papa mau calling Hey, jaga jatuh. <laughs> Sudah. <laughs> toko Eh, eh, jatuh nanti. Eh, eh, eh. Itu jatuh Eh Eh Baik. Hi, welcome to Mr. Pak channel. Hoi, kerapatlah mau vlog ini. Untuk. Untuk. Jadi si hari ada happy birthday. Sampai nari jadi si Alisha. Yeah. Iya yeah. <laughs> <laughs> yeah, jam berapa nih? Kakek. Okay. Kek kira-kira sangat Tidak Mana sopik? Merah Rabu Biru Apa ini tidak Kuning Hijau Kuning hijau gak merekam ini mengganggu privacy kau ikat challenge now ini mau Ya Tiktok okay, guys, <laughs> Tiktok. <laughs> buka brooks Oke, Hello guys. So how ada sambutan hari Jadi Arisha Anak Subina Jadi Jangan di mana-mana Ibuti vlog ini kan Pucat Mat, lari Baman Fotografi mau ambil gambar, Pak Arisha Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Dan aku sini. Si Ada kawat sedangkan Alpha TH. Nah, hmm, Ini nah, ya. tiga, Mak. Ha? Tiga lagi. Nah, lah berdiri, nah, sendirilah berdiri, sudah jalan, sudah jalan? enam, nah, nah jalan. Jalan. Eh, balik balik tapi apa ada lu a a tunggu lagi si Ay. Ay, nah, sudah ayo moana yo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 Eh, Alicia. Eh, siapa ni? Huh. Allahumma mazidna min fadlik. Maya Asia. Hai. Anak kesultana Srienda. Kenapa Ini dia kan putri princess yang tertinggal di istana yang terjatuh di tangga. Aku. Nah ya. Siapa pakai kasut. Hello guys. Kita hari ini ada interview bersama Mr. Mat Channel. Ya, ada kata-kata. Nada okey sejak Okey. Macam mana ni? Oh, rambutku. Oi. Oh, <laughs> eh, semen. Ni dah rambutku. Mau mau bangun. Mau mau. Apa? Jom kita lihat password. Password apa? oke bye bye bye tahu ya karena gambarin dan sisam lah nah berdiri sendiri Ya, alasan. Ah. Ya, ada nah, satu saja lilinnya, nah, mana kamera? Kamera uh, Elisa, <laughs> Elisa, <laughs> Elisa, nah. wow, cantiknya, Elisa, Elisa, eh, Elisa, Elisa, Elisa, gambar gambar Elisa, Elisa, oh, ambil Elisa, Elisa, Oke, Elisa, Elisa, Oke, oke udah, doa Alisha. Alisha. Hello, Yo, Yo. Ma -mau. hello. Hello. Mau galang? Aku jual? Nah. Gambar aja, gambar aja. Iya, kan betul, Alisha. Aduh. Alisha. Hai, kasih kakak galang Jalan. Begini kalau orang mau mozing, mau memberi. Aku beli buah oh. Kiaraanda. Eh, Alisha. <tuk> Alisha. <tuk> Jalan, jalan jalan. Ayo. Dia cantiknya Mau cermin, Sini. di Mau tengok cermin enggak? Sini. cermin. Cantik Gambar, Bang? Ya, tuh nasib, Satu kamera satu. satu Uh, video dan videografer. Aku satu orang. 7G. <laughs> ya. ah. satu orang, bu. Uh, cantik banget <tik> ya. Nah. sudah. Sampai dah. Eh, wah. Gila. Kasut, kasut sini. Hari jadi. Ini mau satu besar misalnya kan, sedang. Kok pahal sana? Aku bilang buat cake nya Yay. Eh, kukupong Terus kita? sudah kamu gambar-gambar Sekali pek, ih, ih, lah, ini ada muan lagi tuh muan uh. bagus mau ke apa sekarang ya sebelum dia anu ngerti pas ditinggal belakang tinggal depan dah panggil panggil cepat cepat Alisha eh, eh. bye bye Nah, apa lagi aduh tuang kamarnya di sini itu nah りしゃん、 bisa Aishah, gue lipas. Oke, prasuk ya anak Siapa nih sama saja. Siapa siapa? Adisha Lemon, meggambar. Mana sini. Sini, sini. itu yaitu kipas kipas hidup kipas itu jauh itu Awas, awas, Angus, Oke. Terus satu lagi kita dapat Pindah, pindah. Satu lagi pindah. Tiga kali kita menyanyi. Nah, satu lagi. Lalu di suster tuh lagu. Happy birthday to you. Happy birthday to. foto ya, itu? Foto. Eh, <laughs> ya. eh, baru lah kamu lighting dari tadi, Namo lighting. Oh, tahu. tahu. Ini tidak? yang satu ini? jadi ya? Habis ya punya Nah, Nah, nah ini, Cheese! Oke. Oke, okay. aku wakil okay. Cina Ramat. bahwa